Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.72439 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.72004. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda, silah hubungi 081212.